pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas secara detail event gratisan KO Nike di game Free Fire jadi mulai tanggal 17 kemarin telah rilis event gratisan KO Night yang dimana pada event ini banyak sekali hadiah-hadiah keren dan menarik yang bisa kalian dapatkan dengan cuma-cuma atau gratis dan ada beberapa hadiah yang bersifat prabayar pada tampilan awal kalian login akan muncul tampilan jadwal KO Nike reward Untuk event KO Nike Special Interface telah dimulai dari tanggal 17 kemarin sampai dengan tanggal 3 Mei mendatang Pada event ini kalian diharuskan mengumpulkan token KO berwarna biru dan oranye. Untuk bagaimana cara mendapatkan token-token ini banyak dari kalian yang sudah tahulah lah ya Yaitu pada misi harian dan setelah match yang kegunaannya adalah untuk mengalahkan musuh dengan kalian memilih pilihan di bagian sini Dengan kalian berhasil mengalahkan musuh atau karakter cewek ini sebanyak 7 kali Kalian sudah bisa mendapatkan shock bundle untuk karakter cewek dengan permanen Untuk desain tampilan dari set bundle ini keren banget sih Bisa kalian lihat ya Pada skin baju jubahnya memiliki animasi listrik-listrik berwarna biru dan pada bagian pahanya memiliki desain layaknya bekas luka Yang bisa menyala berwarna biru gitu Keren banget sih ini set bandel kalau kita gabungin sama set bandel lain cuy Selain itu nantinya kalian juga bisa mendapatkan loot crate random rewards Yang terdiri dari 4 level Untuk level 1 berwarna hijau dengan hadiah berbagai item loot out Untuk level 2 berwarna biru dengan hadiah yang sejenis dengan loot crate level 1 Untuk level 3 berwarna ungu Dengan hadiah bonusan Avatar plus background event KO Nike Dan item-item random rewards pulau tunggu Untuk level 4 berwarna kuning Dengan hadiah tiket inkubator Weapon royal, Item random rewards Dan hadiah bonusan lainnya Sedangkan untuk hadiah utamanya ada sekintas atau backpack untuk desain bentuknya lumayan keren dan kreatif juga nih cuy Dengan aksesoris sarung tinju dan ditambah dengan animasi kayak aura-aura berwarna ungu Serta ada efek ledakan-ledakan berwarna ungu juga di bagian atasnya Lalu ada skin parasut dengan logo layaknya petinju yang sedang melentangkan kedua tangannya Dan terdapat desain tato di bagian punggungnya Lalu ada 6 tiket Diamond Royal gratis pada event Pick Day login pada tanggal 24 April yang akan berakhir pada tanggal 26 April tepatnya jam 4 pagi. Event ini juga memiliki beberapa event mission. Yang pertama ada event Match Countdown. Cukup kalian login setiap hari selama tujuh hari, kalian sudah bisa mendapatkan skin Surboard Night Champion Blade yang menjadi hadiah utamanya. Untuk desain bentuknya menyerupai sabuk gitulah ya Dengan desain logo iblis atau apalah ini Kay Tapi ke iblis Dan ditambah lagi dengan animasi aura-aura berwarna ungu di bagian sampingnya Yang kedua ada event latihan fase 1 Dengan hadiah utamanya adalah skin loot box Yang mungkin banyak dari kalian sudah mendapatkan skin ini yang ketiga ada event latihan fase 2, dengan hadiah utamanya adalah skin Knock Swing untuk senjata tongkat pemukul baseball. Kalau kita perhatikan, selain skin ini memiliki animasi listrik-listrik berwarna biru, skin ini juga merupakan skin senjata lobby. Wah, lumayan lumayan bukan? Dengan kalian menyelesaikan misi berikan damage ke musuh sampai 6000 damage, pada tanggal 24 sampai dengan 26 April, kalian sudah bisa mendapatkan skin tongkat pemukul baseball lobby ini. Lalu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 April nanti, akan hadir event KO Nightburn. Dengan hadiah utamanya adalah set bundle spesial event KO untuk karakter cowok. Untuk desain tampilannya masih sama dengan set bundle versi ceweknya tadi Cuman untuk set bundle versi cowoknya ini Kelihatan lebih keren gitu kan? Coba dah perhatikan baik-baik Apalagi animasi listrik dan desain tato pada skin baju jubahnya Wah udah sih Keren banget Untuk animasi dari set bandelnya juga tidak kalah keren cuy dan diinfokan set bundle ini akan hadir pada event Hacker Store. Terus untuk di tanggal 24 April sampai dengan tanggal 3 Mei akan hadir event berhadiah skin tinju atau tangan ko yang dimana skin tinju ko night ini memiliki desain animasi ke aura-aura berwarna ungu dan ditambah lagi dengan efek listrik berwarna ungu hmm boleh juga nih skin gitu kan dan skin tinju ini rilis pada event token tower pada lucky royale dengan kata lain untuk mendapatkan skin tinju ini kalian harus menyiapkan lumayan banyak Diamond Ya, kalau kita belajar dari pengalaman aja nih, kurang lebih ya sediain 1000 atau 2000 diamon lah. Selain itu, ada pun beberapa event dan hadiah spesial event Kao Nike yang akan hadir nanti. Yang pertama ada event callback teman. Selain kalian bisa mendapatkan loot crate random rewards Kao Nike, kalian juga berkesempatan mendapatkan 20.000 diamond dengan gratis jika beruntung. Wow. Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 25 April mendatang. Yang kedua ada skin motor. Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin motor gratisan pada umumnya, cuman yang berbeda hanya dari segi desain warnanya saja. Dan diinfokan skin motor ini rilis pada event top up berhadiah 200 diamond Yang ketiga ada skin terbaru dari senjata plasma gun Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin plasma gratisan pada umumnya Yang dimana tidak memiliki animasi atau desain bentuk yang spesial untuk saat ini gue belum tahu pasti statistik dari skin plasma ini Tetapi jika skin ini rilis bukan pada salah satu hadiah elite pass Biasanya dipastikan skin ini memiliki statistik cuy Dan kemungkinan skin ini akan rilis pada event mission berhadiah atau pada event shop Dan juga nantinya dikabarkan akan hadir event album knockout yang dimana kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah bonusan dan emot secara gratis Yang keempat ada skin terbaru Skywing Untuk desain bentuk dan tampilannya menggambarkan Sultan banget ya Keren keren keren keren Yang dimana Skywing ini memiliki tampilan layaknya skin surfboard Jadi ketika kalian turun dari pesawat Karakter kalian akan naik atau nangkring di atas Skywing ini Bukan turun menggunakan surfboard atau parasut lagi kalau kalian bermain pada mode Cosmic Racer, kalian akan turun berdua dengan teman mabar kalian kan? Nah, kalau kalian turun menggunakan Skywing ini, kalian hanya bisa solo atau sendirian saja cuy Kedepannya dikabarkan akan hadir beberapa skin Skywing Tetapi yang dikabarkan akan rilis dalam waktu dekat adalah skin Skywing dengan desain warna kuning untuk mengendalikan atau menggerakkan Skywing ini ada beberapa opsi. Yang pertama ada accelerate atau meluncur dengan cepat atau bisa juga diartikan menukik. Lalu ada Slow Down atau turun secara perlahan atau juga bisa diartikan ngerem lah ya, ngerem. Dan ada tombol dive yang artinya menyelam. Lah, kok menyelam? Mungkin yang dimaksud di sini adalah terjun kali, ya. Untuk bagaimana full tampilan skywing ini saat berada di in-game, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini. Dan telah diinfokan bahwa skin Skywing ini akan rilis pada event top up berhadiah 140 Diamond. Dan btw sorry banget ya kalau kurang lebih satu bulan ini gue nggak pernah upload video buat kalian, dikarenakan ada problem dan kendala yang membuat gue nggak bisa upload. Tetapi gue usahakan bakalan lebih aktif lagi upload info-info seputar game Free Fire buat kalian semua kedepannya. Dan